Seok dan Berona adalah Romeo dan Juliet di drama Penthouse. Pasangan Seok dan Berona sangat disetujui oleh banyak penggemar untuk berakhir bahagia di dalam drama Penthouse. Seok dan Berona adalah pasangan yang paling menarik perhatian penonton. Namun kisah cinta mereka tidak semulus apa yang diharapkan oleh penonton. Berona dan Sokhun tidak pernah bisa bahagia karena ada saja hal-hal yang menghalangi kisah cinta mereka. Berona dan Sokhun akhirnya jatuh cinta karena sebuah ketidaksengajaan. Hal ini semua dimulai ketika Sokhun membantu Berona untuk menaiki pagar sekolah karena terlambat. Semenjak saat itu, kisah cinta mereka berdua dimulai. Kisah cinta Berona dan Sokhun sangat mirip dengan kisah cinta tragis Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet juga adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun Romeo dan Juliet tidak bisa hidup bersama dan bahagia karena orang tua mereka saling bermusuhan. Belum lagi konflik di kota asal mereka, menyebabkan Romeo dan Juliet tidak bisa bersama. Hal ini sangat cocok dengan kisah cinta Berona dan Sokhun, hun Di mana orang tua Sokhun dan Berona saling bermusuhan. Orang tua Sokhun adalah Jo dan Tae, sedangkan Berona adalah anak dari Oh Yoon-hee. Bahkan kisah cinta Berona dan Sokhun juga terjadi di tengah perselisihan yang terjadi di penthouse. Dan bahkan kisah cinta mereka berdua akhirnya harus kandas karena Sokhun merasa bersalah terhadap Berona. Sokhun merasa bersalah karena ayahnya, Jo dan Tae terlibat dalam pembunuhan Oh Yoon-hee, ibu Berona. Selain hal itu ada satu hal lagi yang membuat kisah cinta Berona dan Sokhun adalah merupakan gambaran dari kisah Romeo dan Juliet. Hal ini adalah nama Verona. Kisah cinta Romeo dan Juliet terjadi di sebuah kota di Italia, dan kota itu bernama Verona. Bukankah hal ini sangat mirip? Verona dan Verona, jika disebutkan akan terdengar sangat mirip dan bahkan kita akan salah mendengarnya jika tidak didengarkan dengan baik. Selain itu Verona berubah jadi Verona karena terkait dengan marga orang Korea. Karena di Korea tidak ada marga V maka mungkin penulis memilih marga yang paling dekat yaitu B. Sehingga muncullah nama Verona. Hal ini bukan sebuah kebetulan, karena segala macam hal yang terjadi di drama penthouse ini telah dipikirkan secara detail oleh penulis, bahkan nama dari karakternya sebenarnya memiliki arti. Seperti nama Verona yang melambangkan nama sebuah kota di Italia yaitu Verona, kota tempat kisah cinta Romeo dan Juliet terjadi. Jadi secara tak langsung Verona dan Seok -hun adalah Romeo dan Juliet di drama penthouse.